kiri gimana sih kajian dong Halo guys, Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska face Oke jadi di video kali ini di sini saya akan membaikkan proses, proses yang serem lagi ya Oke Guys kita langsung aja simen satu persatu krisis Oke okay, lanjut ke bot yang kedua Oke, lanjut ke versi yang ketiga. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang keempat. <SILENCIO> oke okay, lanjut ke versiode yang kelima oke okay, lanjut ke versiode yang keempat Oke lanjut ke persediaan yang Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-9, ya.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 Oke lanjut ke peristiwa yang ke-12. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keempat belas Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima belas. oke okay, lanjut ke percinta yang ke-16 oke okay, lanjut ke percinta yang ke-17 Oke lanjut ke persediaan yang ke-18 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-19 Oke okay, lanjut ke oh yang oh